depan ada tanya terus ibu ada ada kaget ke masjid kali ada saja bade tak karena peringatan Isra yang dimirahkan rasulullah saw di tanya gue sama barangkali kibote Isroq Mirna jadi, masjid mana di masjid ka masjid di masjid ka masjid di musola ke musholak bahkan penumbungan rame kabehsa desa nanggara putera di balai desa ringatan Isroq Miran Cirek nanya desa barangkali ini timan bebeja terlaki di Isroq Miran bebeja sesama nggak muda baso, juga bapak tidur sendiri bang berdua, terbiasa saya kemesraan. Mira Timah, Barokah. tadi make baju izin salaki, make izin salaki. salaki. Minyak kelek Ibu minyak atau siap siapa Enak Ada ibu bapak bapak Mama beri akad ke pengawasan Kamar Tak Ayo ngomong, Ijin bapak, mama dari akar kepenaosan. Papa nak, eh, bapak, mama izin pakai jilbaban warna pink.